Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, Bapak Ibu sekian sekalian semuanya. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi ketika print file PDF format PDF itu selalu kesimpan dan nggak bisa print. Contohnya seperti ini, ketika saya print ini file pdf, ketika saya print kita cari printernya kita print nah, dia selalu minta disimpan oke okay. solusinya, saya akan memberikan solusinya caranya klik printer cari printer yang aktif atau yang biasa kita gunakan setelah itu kita klik advance di menu Advance Print Setup, kita pilih yang paling bawah. Kita centang yang Print to File. Print to File. Oke, okay. selanjutnya kita klik OK. Setelah itu kita coba klik Print. jalan Alhamdulillah eh, sekian tutorial dari saya saya iri warahmatullahi wabarakatuh